Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Para sahabatnya ada sebuah kaper banget ya untuk warga Konoha Kali ini kita mendapatkan info dari sahabat-sahabat Dari -sahabat Leslar Alhamdulillah vlog Leslar Entertainment terbaru Saat baby L berkunjung Jengukin baby Gin Baby dari Gilang dirge, Para sahabatnya ini sudah tembus di angka 300k Untuk viewersnya dan kita perhatikan nih, ada kalimat yang diposting, Masya Allah, udah 300k Bisa yuk, kita pecahkan Dan samakan viewersnya kayak podcast abang di Bang Gilang Semangat tuh, bersahabat yang Alhamdulillah sudah 300k Yuk, kita semangat, pecahkan Kita samakan viewersnya seperti podcastnya abang L di Bang Gilang, ya. Kita support semangat terus dan mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Kemudian persahabat disimak juga. Ini ada kabar yang membanggakan sekali ya, alhamdulillah. Ini ada sebuah postingan dari Adis Gilang yang mengunggah sebuah postingan kado nih, persahabat. Ini adalah kado dari abang L hadiah sepatu yang diberikan untuk baby gin dari pandanya abang L dan kita lihat persahabat ada sebuah kalimat ucapan thanks abang L Lesti dikejora rizky billar ini unggahan dari adis dia persahabat ya mudah-mudahan tentunya berkah barokah ya dan sepertinya sepatu yang diberikan kepada baby gin ini bukan kaleng-kaleng nih persahabat ya merek bos untuk harganya pastinya luar biasa, fantastis Masya Allah banget ya Kita tentunya selalu bangga dan selalu bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Billar. Semoga selalu diberikan kemudahan segala urusannya Dan berkah barokah selalu untuk rezekinya Di Diponsikan ini pun persahabat, tentu banyak sekali tanggapan komentar ya yang diberikan Dari akun Haka Niyati mengatakan Masya Allah berkah terus rezekinya Leslar amin, Allahumma amin Tuh, ini support dan mentuk doa yang sangat tulus mudah-mudahan ya doa baiknya diinjabah dan terkabul amin, dan selanjutnya persahabat di juga ada unggahan terbaru dari ig nya Papa Bilar 2 jam yang lalu Papa Bilar mengunggah video ini persahabat, ya Alhamdulillah bahagia juga nih, kita semuanya sebagai warga Indonesia tim nasional Indonesia bermain sepak bola di Kuwait saat melawan Nepal nih persahabat, ya Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan Dan Alhamdulillahnya bisa masuk Piala Asia nih persahabat Kita bangga Kita bangga sebagai warga negara Indonesia persahabat ya, Alhamdulillah pecah juga nih ke Piala Asia Semoga juara Dan persahabat ya kita salvok dengan kalimat komentar di DM nih persahabat ya Perhatikan Postingan Rizky Bilar pun yang mendapat komentar. Mantap bang, andai saja Liverpool kayak timnas katanya tuh ya. Aduh, dicengin lagi nih Papa Bilar dan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Pabil ya. Hah? Gimana? <gif> ini sih lucu banget nih persahabat ya. Sampai-sampai Liverpool pun ini dibawa-bawa lagi nih persahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan tim... Kesayangan Papa Bilar pun ini bisa juara di musim depan, Amin. Kemudian persahabat disimak juga unggahan SCTV kembali tak henti-hentinya untuk mengingatkan semuanya warga konoha jangan lupa mendukung bunda Lesti di ajang Telkomsel World 2022. Karena bunda Lesti masuk nominasi favorit solo singer persahabat ya. Mudah-mudahan bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan. Kita support, kita dukung, dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Jangan lupa voting, persahabat ya untuk mendukung idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita simak di unggahan Tiktoknya Papa Bilar. Perhatikan nih video yang diunggah Papa Bilar. Iseng persahabat ya istrinya saat karaokean. Ternyata viewer sudah mencapai 12,4 juta. Wow luar biasa banget ya 12 jutaan lebih untuk viewers, tiktoknya Papa Bilar ini sih kebanggaan banget ya untuk warga Konoha, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik, nantinya mendoakan yang terbaik juga nih untuk idola kesayangan kita dan semoga kita semua juga persahabat selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, kita masih menunggu kabar selanjutnya pastinya kita menunggu cidukan vitamin terbaru nih persahabat ya, jangan kemana-mana